Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat malam ya, atau menjelang pagi. Kita sekarang akan main uh, di YouTube ya, dan kita masuk mediasi. Kita akan tarik sosok yang ada di sini. Nanti kita akan cari tahu kebenaran dari mitos-mitos yang ada di lokasi ini. Mudah-mudahan kita bisa menarik uh, sosok yang ada di sini ya, sehingga kita bisa berkomunikasi langsung dengan mereka. Oke. Okay. Sekarang tim lagi mulai ya Lagi penarikan Mudah-mudahan uh, bisa ditarik Oke tunggu sebentar ya hadir sampai selesai oke okay, terima kasih assalamualaikum maaf ya sahabat semua Musik, atau film, atau drama, Oke okay, sahabat sudah ada yang masuk ya kita akan tanya-tanya Sampurasiun Assalamualaikum Sampurasiun Saya ngomong ke hmm? Oke okay, sahabat ternyata yang masuk ini Sosok Sosok kebogerang ya jadi tidak tidak bisa diajak komunikasi mungkin kita akan coba uh, tarik lagi yang lainnya luar selamat luar selamat Hai, hai, Kita akan mencoba lagi menarik yang lainnya. Hey. Wah sakit. Kalau bangge? Tongcieun gitu tongcieun. Saya ngobrol lah. Yang terang bajak laut, oh, yang Hai, <si> Ya. <laughs> horasun. ya satu. Abah abah. Abah, sang, arang, tuh. Yeah. Huh? Yeah. abah naon, abah naon. Abah naon. Yeah. Abah saha paling mana Abah teling? Oh, oh, oh, oh, silaturahmi oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, di ya, ya, ya. oh, oh, oh, oh, oh, oh mohon mohon oh si abah, iya. abah oh mohon, mohon. Mm, mm. abah ini iya. udah jabo si nyok uh, silat Yungu silat iya. hmm. Yata, tadi budaknya tadi ini begini hmm. hidung cina, cina, cina. Yata, sang, buah, si abah ini aja nah si abah ini iya. oh si abah iya. si abah ini iya. Oh dia Tadi tadi Nyariosa Oh ingon Toko fungsi jadi hala di yang terang Oh, ayo, dia itu. Oh, uh, uh. Ingan, tadi, update kadetnya Bah, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, di tuh, tuh, tuh, tuh, gua kana naon ah Oh, di dunia ke murun awake aya tong ka badag naon ba Dituar baulah dituar baulah ari abah asli Nawon bah, nawon yang getih. Nah, abah besok kena getih cuma itu. Yang getih, ya. Yang getih nawon itu makan yang getih segala. Emang abah besok minuman getih lain. Hah? Oh, Kau berarti jualin abah mernya? Hahaha. Emang gudengnya jongkong hideung timan siapa? <tuh> ayam nyaho ba didinya sok julidnya, sok nembongan, <tuh> hidung. ayam <tuh -tuh> bere naun batara karang A mung ah mung ah, ke aing ain anung esian nana, mung hmm. <tip> ajak ke anana, nana, oh lamun mara teh de bibe bibe bibe toni ke tu, ah mung ke tumah bah, bah, bah, teh oh oh, oh tanubu ke anana, kuas de kadek, ah, oh. <tip> hmm. ain bahola. Di kaat ko malehna. Di rata. gunung kidul. Oh gunung kidul. Oh. Dio share anu boga batara teh Abah Bah Lain. Bahoya... Ya, bah Oyo mah bagus. Oh bagus dah sama make gamis ya. tadi oge. Dua ka dio. Dio ka dio. Sok asupan ka dio. Yen, mau, ya. Ay, panah, ayah, ayah insuna ya yang ngobrol insuna nanti keluar keluar keluar nyoba lain sok nyobaan yeah. nyobaan sok ih oke sahabat. sosok ini. You know, menantang ya. Yeah, yeah. Menantang salah satu tim mm? kita. Nah, kita, li kita yeah. akan lihat uh, yeah. pertarungan mereka seperti apa. Yeah. Sok, sok, sok, sok sok, buruh, sok. sok. Sok ju atmaramono gitu nih ketebuka ilmu batakara ya baik aing paru paru paru halo ayo Oh, Ay, itu itu to yep. ya. uh, so, dia mau. Right? balik masuk. Udah ngobrol aja si Abah. balik. Ya. <slam> ya galak <susuk> mum no ayam bangsa, mm. Dengan, mm. eh kita yeah. mm. mm. mm. mm. mm. berita mm ada sih. Ngene ana ta. Nyai Saha saha? Ya Neng Nyai Nini itu, karuhun. Dia ya, satu No, Oh nini no. No. no. Oh nini no, mohon. No. Ah, ah, nah. Paling mana teh? Mana, no. teh. Mana, mana? Hah? mana? Ya, nah. ya, mana udah? Yuk. Ya. Nah, Abdi. Nah, udah mana? Oh, paling paling nah. <coughs> mana? Hmm? Itu. Itu Kulon, Itu. Oh, Di mana? di mana? mana tuh? Oh, kenapa apa? Apa sih ah? ulahnya. ini Oh percaya percaya bagor nini Hari ini asli orang di lain. mana puntas nah make <tukakan> di yang di, yang di oh, ayah oh, dijual, Jadi, pindah katanya, gitu? oh ayah, di oh teh tapi ini nini penting nya ah, yang silaturahmi we dia yang apa Kadi budak mau aku mah oh, hmm, lain kite ayo nampak digireun aing teu direrek ha opat bisa nempo ai budak Enggir ya. kita Pan tempat nih Ya. Alim? Nah, Alim. Yang jadi rame. Oh, yang mana? itu Oh. Ayam karitung, merengkos ini. Nih, muncul asa depan sarwasa bangsa Pan Sarua atau pakai baju pakai nah pakai tiris oh uh, uh, tiris ya nah. mau gak keluar gak mau gak aja kagakinjutin hal-hal hmm, dengar ririman oh uh, uh. ke arah palem mereni bejaku uh, oh okay, keberang bejaku ini eno itu ini enonya bin saha bin saha eh? bin Husein bin husen hmm. uh, intong oh, keku okay, abi hmm. di wartoskenya ke okay, di di hadiahan Aku ke ujang, aku penghadiah. Insya Allah dicair. Gitu. Insya Allah kuabdi dihadiahan kenya. Uh. Nini Eno bin Husain. Muhn, muhn, muhn. Insya Allah dihadiahan. Ya. Kawasulan. Kawasulan, muhn. Aku nyuci beri, nyuci sisir. Sisir. Ah, nu bener nih. Ayo. Kak Awe. Oh, adoh, insya allah mungkin kuabdi eh, di. di jeng jeng kanana, muhun muhn, muhn. Oh atur turunun satu acara sirsia di situ ah turunun atau anakku nunggu Buat Debbie eh, sana, manik oh, maksudnya kan bisa khusus gitu, heeh, gitu. gitu, bebasnya. Bismillahirrahmanirrahim, heeh, ah, ah. gitu oh, ha, ha. lari gitu. Amin. Oh, nama, oh, nama, ada li ka dareu ye, aya uih. Pan tadi geus. resep Oh, mongke atuh tuh Lamun Oh, hayang Baranonya siratuh ah ini ini eno nya ah sayang ini eno <tif> nah, mau keluar lah kali boleh <tuk> <tuk> Ayo, Bersang, bengong. sahabat itu ya, yes. tadi ada beberapa sosok. Ayo, sosok nenek-nenek ya memang uh, itu di sini semua Selan sih mana? kebanyakan karuhun ya. uh, dan memang Meskipun. mereka baik Meskipun. baik baik sih nggak oh. mengganggu. Cuman yang tadi yang saya suka tadi aja ya, yang uh, sering mengganggu ya. Kita akan mencoba. Kita akan mencoba lagi. Ayo ya. lagi jadi demi いや。え、んじゃ。え、ら。え、んじゃ。いや。うん、いや。わあ、わあ。<laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Lain, lain. Tangia. Ini. Tanya sama. Ta ke di berita itu. Sudah sobat terima kasih ya buat malam ini eh, saya rasa cukup sekian dan tadi memang banyak sekali ya di sini sosok-sosok eh, di sini dan kebanyakan memang karuhun ya cuman eh, karuhun asli di sini yang yang paling ininya ya eh, beliau malu katanya ya jadi nggak mau ditarik nggak mau ngobrol jadi mungkin tadi yang lain lain saja Oke terima kasih buat malam ini eh, dan jangan lupa juga buat eh, sahabat yang belum eh, mampir di YouTube kami ya mampir dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Eh, Oke okay, terima kasih buat semuanya selamat beristirahat sampai ketemu lagi minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngblur. Apa nah, roh? Huh. Oke atuh.